masukkan ke atas telurnya seperti ini Assalamualaikum guys kali ini saya akan bikin telur ceplok sambal geprek ya kita simak video selanjutnya dan bahan-bahannya oke okay? Ya guys. Bahan-bahannya sangat simpel ya untuk bikin telur mata sapi sambal geprek ya. Di sini ada saya pakai penyedap rasa kaldu ayam bubuk. Terus garam sedikit ya. Di sini ada 2 siung bawang putih, rawit merah sama cabe keriting yang udah saya petik dan tentu saja menggunakan telur ya ini telurnya saya memakai 5 butir telur dan kita lanjut ke video berikutnya setelah saya siapkan tadi cabai sama bawangnya ya selanjutnya goreng masukkan bawangnya terlebih dahulu ya karena kalau dibarengin tuh Nah, ini setelah saya goreng tadi ya cabenya sama bawangnya. Dan ini bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan ya. Yang tadi ya. Ini dan telur yang sudah diceplok ya. Dan selanjutnya saya akan ulek. Ini setelah saya ulek tadi ya. Dan hasilnya mantap ya. Bisa dicoba di rumah ya. Ini akan saya taruh di sini telurnya seperti ini ya Seperti ini Kemudian satu lagi seperti ini Dan sambelnya akan saya masukkan ke atas telurnya seperti ini Seperti ini Ya bisa dicoba di rumah ya Ini sangat lezat ini Sambil sederhana tapi lezat ini.